lah engkau denganku hider hengal kalah nengah ada ada iya ada umat ada ada iya ada iya ada ini tenang tenang rem rem rem rem kita di rem sama ayuwen alang tengah di tongkalap tongkalap tongkalap tongkalap tongkalap boy boy tongkalap tongkalap Engkau denganku Hihihihitar Enggalkanlah hey, <laughs> kembali ini di sini ada angin peteng meliung bisa kita lihat <tipun> <tipun> ini parah nih tenang tenang Sigi, sigi, sigi, sigi, sigi, sigi, sigi. Sigi, sigi, sigi, sigi, sigi, sigi, sigi. Sigi, sigi, sigi. Hopp! Kontipa, kontipa! Kontipa! Hopp! Hopp! Hopp! Oh, enak lagi. Nanti lagi tidak ada! Tengok muncul Aku pun duduk atas <laughs> muncul ni tak? Kata ni Boleh! Boleh! Boleh! Boleh! Boleh! Boleh! satu dua, satu satu kau denganku hider, ayo nyarkanlah Cicok, cicok di dinding, diam, diam merayap, datang seekor orang kaming. Oh. <tuh> Joko Kendo akan melakukan perjalanan dari Kediri ke kota Lombok selama empat hari saja dengan membawa tongkat saktinya. Joko Kendo juga mengakui bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi macan putih sehingga dia bisa mempercepat perjalanan meskipun hanya dengan jalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Wa